Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan tekstur mod di Citra emulator ya. Jadi mungkin kalau kalian mau pakai tekstur 4K mungkin atau 8K, ya kalian bisa pakai di Citra emulator. Dan di sini saya menggunakan uh, Citra PC ya. Kalau Citra Android atau tahu juga sih apakah bisa di tekstur mod atau enggak. Nah, di sini kita akan langsung saja membuka gitu ya untuk emulatornya. Di sini untuk uh, emulationnya di sini saya nggak akan tunjukin ya untuk gameplaynya, mungkin cuma sedikit doang, cuman perbandingan doang, karena saya nanti takutnya bakal tiba-tiba gitu ya di strike sama Nintendo gitu. Dan untuk cara menggunakan teksturnya, kalian cukup ke emulation, dan kalian cukup ke configure ya ke graphics, dan tinggal kalian pastiin untuk yang use custom texturesnya, kalian cukup cek aja gitu ya untuk yang uh, preloadnya, kayaknya nggak usah ya, kalian cukup klik aja yang use custom textures, setelah itu kan cukup klik oke OK, gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin atau mungkin gitu kalau mungkin kalian mau bikin kalau kalian mau download tinggal cari aja di internet gitu misalnya ocarina of time misalnya for texture atau sebagainya gitu misalnya personaku dan sebagainya kan cukup klik kanan gitu ya kalian cukup klik yang open custom texture location ya nah setelah itu nanti kalian cukup uh, buka gitu ya untuk teksturnya jadi kalian tinggal copy in isinya ke sini gitu ya ke ke tekstur ini dan kalian jangan copy in teksturnya ini kan tekstur nama nih ya kan foldernya 0004. Ini kalian jangan copyin foldernya itu. Jadi kalian cukup copyin isi foldernya. Nah, jadi di sini ada foldernya gitu kan. Dan di sini kalian nanti ini isinya tinggal kalian ekstrak ke folder yang tadi gitu ya, ke folder yang ini gitu. Jadi kalian jangan bikin folder dalam folder gitu ya. Jadi kalian cukup tinggal copyin aja isi teksturnya ke 004 atau mungkin angka yang ini gitu ya. Jadi ya contohnya kayak gini, jangan kalian masukin eh uh, untuk folder satu folder ke dalam yang ini gitu karena itu nggak akan bisa gitu mungkin akan muncul gitu jadi kalian harus masukin ke sini dan jadi cukup gitu doang ya kalau kalian mau masukin teksturnya dan intinya jangan folder dalam folder kalian cukup isiin folder yang nama uh, dengan nomor ini kalian cukup masukin teksturnya ke sini gitu ya dan ini ada sedikit perbandingan antara yang original dan 4k atau mungkin yang udah di mod gitu ya jadi ini ada perbandingannya di game uh, Zelda Ocarina of Time. Jujur kalau saya lebih enak yang original. Karena kalau yang 4K itu terlalu tajam. Jadi tajamnya tuh tajam sharpness ya. Sharpnessnya tuh kayak 100%. gitu Kalau dilihat itu kayak tajam banget gitu. Dan saya nggak suka gitu kalau kayak gitu. Mungkin karena monitor saya 1080. Kalau monitor saya 4K mungkin. Ya bakal biasa aja gitu ngelihatnya. Karena ya kalau terlalu tajam. Jujur mata saya jadi cepet capek gitu ya. Dan jadi jadi cepet sakit sih. Untuk ngeliat dari gamenya gitu. Jadi saya lebih enak yang original aja. Dan ya jadi. Itu adalah sedikit perbedaan antara yang udah di mod dan yang belum gitu ya dan mungkin kalau kalian mau matiin modnya atau mungkin teksturnya kalian mau matiin kalian nggak harus hapus karena nanti kalian harus ekstrak lagi gitu ya kalian cukup ke configure dan ke graphics dan tinggal kalian uncheck aja yang use custom teksturnya tinggal kalian uncheck terus kalian oke okay, dan udah nanti teksturnya nggak akan dipakai lagi gitu dan ini jujur enak banget sih kalau kalian mau pakai tinggal checklist kalau enggak ya udah tinggal di uncheck gitu dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kucing. Bye-bye.